Pemirsa nomor undian yang pertama. Nama grup Sekar Mayang, kategori grup Turonggo Yakso. Nama penanggung jawab Iksan Nur Hadi. Asal grup Sanggar Tari Sekar Mayang Dongko. Nama ketua Umi Nur Hadi. Penata tari Gimnastiar Valen Nur Habib. Penata iringan Riris Dwi Wahyono. Pemirsa yang berbahagia dan dewan juri yang kami hormati, inilah Sanggar Sekar Mayang, selamat menyaksikan. Sanggar Sekarma yang dongkol